Oh soleh soleh <SILENCIO> Ini guys Tadi baru kita pasang pancingnya guys Sudah dicicak-cicakkan oleh ikan baung hamster guys Tengok guys <SILENCIO> Sekarang guys ya ini ya Kita perhatikan guys ya Nah guys tengok itu guys Wow Itu besar pasti itu guys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 Oh, berat sekali guys. Ini ada 2 kilo ini guys. Strike man, Bang Olay channel selalu sukses dalam memancing bau hamster. Good job man. WhatsApp WhatsApp. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Bang Olay channel. Baru lima menit, udah strike man. wah oh, emang master Bang Olay channel. Nih guys, wallah. Halim kalah, gak strike. Ambon kalah, Iy, tenang aja. Wah, uh. udah capek. Kita mancing, guys. Selepas mancing, kita nyari sayur bayam, guys. Ini, guys, sayur bayam, guys. Mantap, mantap, guys. Ini, bayam bisa kita sayur, guys. Buat lauk juga, guys. Selain dari ikan, guys. Oh, ini. Mantap, kan, guys? Capek mancing ataupun kamu nggak dapat ikan contohlah bisa ambil bayam buat lauk makan guys haa uh, guys ini keuntungannya mancing di sini guys sayur ada ikan ada uh, banyak bayam guys ini khasiat bayam ini bagus buat kesehatan dan untuk mengenyangkan guys. apabila dimakan di sayur dimakan sama nasi itu kita akan jadi terasa kenyang guys dan juga menambah selera makan. Ha. ini pun banyak guys, ini merempah-rempah kayak guys, hmm. ini bayam semua guys. Oh. ini kayak kebun guys, K kayak kebun bayam. <laughs> kita tinggal ambil-ambil guys, nah, mudah mudanya ini. Nah, buat lauk nanti malam kita makan enak, kan? dapat untung banyak kita ikan dapat sayur dapat nggak perlu beli kalau beli keluarkan duit lagi ha, kan? ha, banyak bayam ini guys subuh-subuh guys bayamnya sini hmm. ha, guys. nah petualangan saya guys kalau mencari makanan guys ambil-ambil aja guys bayam ini guys ini gratis tidak bayar ha, tengok kebun bayam guys nggak ada yang nanam guys, guys hidup sendiri ini mantap kan guys ha. kita makan guys, sayur bayam sama ikan, bau makan sama belut uh. joss guys, sambal kerasi Wih. kenyang guys, kita hari ini guys ini sayur bayam ini sayuh bayam guys sayur bayam guys, muda muda uh. kenyang nanti kita guys hmm. tengok guys, bayam wah ini guys yang muda ini uh tak ambil aja masukin dalam kantong apet dua kantong udah guys kenyang hari ini akan luk bayam ini hmm, bayam hasilnya ini menambah selera makan dan mengenyangkan apabila dimakan pakai nasi nasinya tiga pinggan, empat pinggan terserah yang penting kenyang oke okay.